membuat kompos kotoran hewan dengan BK gambut BK dekomposer yang akan kita gunakan komposnya nanti untuk lahan gambut ini komposnya yang sudah kita masukkan di karung kenapa demikian? karena keterbatasan tempat khusus sehingga kita memakai karung langsung oh, namun tidak ya? masalah Iya Pak ini kita bisa nanti siramkan ke tiap karung dosisnya adalah sekitar 50 cc ini, Pak sekolah tutupnya ya. iya. oke tinggal kita aplikasikan nah, udah, Pak. jadi kurang lebih per karungnya ini sekitar 20an kilo ini kita gunakan kurang lebih setengah liter sampai satu liter air Bapak ya, kurang lebih satu liter Pak dituangkan Bang. aja kita tunggu nanti